di laman akun Instagram pribadinya, Papa Bilar ini mengunggah foto momen kebersamaannya dengan Bang Haji Romawi Rama. "Wah, wow, masya Allah, banget ya, seru banget nih!" Pertemuan antara Leslar dan Roma Rama, kita doakan bersahabat yang mudah-mudahan silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik, dan semoga mereka selalu bahagia. Amin. Kita juga Salfok dengan kalimat yang dituliskan oleh Papa Bilar. Beberapa waktu lalu, saat bersilaturahmi dengan sang legenda, Pak Haji Roma, ofisial banyak sekali ilmu yang diberikan kepada kami, dari mulai nasihat kehidupan hingga persoalan rumah tangga. Terima kasih, Pak Haji, atas nasihat dan ilmunya. Mudah-mudahan Pak Haji selalu diberikan kesehatan. Tidak hanya itu, setelah bertemu Pak Haji, saya juga sekarang tidur tidak pernah larut lagi dan tidak mengenal lagi apa itu parley dan bakarat. Wow, <laughs> alhamdulillah, sahabat ya tentunya dengan pertemuan Leslar dan Bang Haji Romai Rama kebaikan tentunya didapatkan oleh idola kesayangan kita. Semoga... Untuk hubungan Leslar dan Maha Haji, Roma Irama tetap terjaga dengan baik. Amin, ya robbal Alamin. Di postingan ini pun banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan oleh para sahabat Leslar. Yakni dari akun Instagram, Teddy Ilal Kejora mengatakan, Begadang jangan begadang mungkin ya maksudnya nggak tidur larut tapi tidurnya pagi. Tuh, maksud Bapak bilang sudah dijawab ya oleh salah satu fans. <laughs> Dan kita lihat juga komentar berikutnya dari Pak Ferry Fernandez yang mengatakan Terlalu katanya tuh, aduh cute banget ya, Masya Allah Semoga semakin banyak doa, support, dan dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kita Berikutnya para kita lihat juga nih, vitamin bahagia kita dapatkan dari Mas Gongli Mas Gongli mengunggah video lagi main biliar bareng dengan Papa Bila. Wassalamualaikum, banget ya. Dengan idola kesayangan, semakin ganteng, semakin fresh. Masya Allah, mudah-mudahan sehat selalu dan selalu menjadi orang baik, pastinya serta menjadi panutan inspirasi untuk banyak orang. Dan selanjutnya juga, bersahabat kita lihat di sini ada info penting banget. Ini info bahagia banget ya untuk keluarga Konoha sebelum live di channel YouTube Lesnar Entertainment kita dikasih info dan kabar bahagia dari Leslar Entertainment langsung ya karena untuk bintang tamu ini luar biasa, orang-orang hebat juga nih persahabatnya Masya Allah salah satunya, ini lagi tenor bangetnya Zidane, tuh akan hadir di acara live Syukuran 1 juta subscriber Leslar Entertainment Jangan sampai lupa jam 7 malam mulai hingga jam 8 malam Kita akan disuguhkan vitamin bahagia, kabar-kabar hingga cidukan-cidukan vitamin Yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita Tak hanya Zidan bersahabat ya, bintang tamu juga ada Papa Vildan Dan ada juga Bang Adis Sky Semoga acaranya berjalan dengan lancar